Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan dermolana di game Counter Side ya. tembin sekali ya, gua akhirnya kembali lagi memang benar kembali untuk game ini tapi digacanya doangnya karena sepi cuy. <laughs> ya sepi jadi gua nggak gameplaynya kagak gua mainin. Maksudnya nggak gua publish di YouTube karena sepi cuy. Jadi gua gacanya doang ya. Tapi kalau banyak yang komen-komen bang silakan, oke okay, ya. Oke, okay, di sini ada. Awaken baru Tidak Awaken baru ke... uh, Replacer Queen ya? Replacer Boba Oke okay, tanpa bas basi di sini gua langsung saja gacha ya Oh ya tapi sebelum itu kita ke shop dulu ya Belanja-belanja dulu ah, di mana, tuh? Nah ini kita belanja Tiap mingguan Oke okay, kita lanjut eh, Lanjut gacha buat ini nih replacer queen waduh cuy <laughs> oke okay, normal quit nah ini rencananya gua pengen ini nih ini uh, tergolong waifu cuy ini juga nah, ini twin tile sama uh, piram ya tereret edit twin bagus ya lupa gua kurang ya, nih. banyak juga ada oke okay, ini gua udah ada enam kali Ya semoga saja bisa membawa uh, Queen kita ini ya Queen kita Ratu kita ya Oke kita seperti biasa kalau di awaken kita satu-satu Bro letku yes, yang pertama ini udah berubah ya updateannya ya tidak selalu kemarin tuh gua dapet awakin. itu gue dapat awaken jayun itu nggak ada tanda-tanda ininya walah oh, dapat di uh, kores nah. juga ada sini ntar ini red upnya siapa bang the pleasure queen Maria Edwin Rumi Desoyun ya Yen... Gua berarti awakannya sendiri ya iya awaken satu doang gue pikir ada awaken lainnya ya yang red up gitu ya nggak ada ternyata dua ya oke okay, dua masih belum ada tanda-tanda mungkin gua cepetin oke okay, kita coba yang ketiga masih belum oke okay, yang keempat masih belum, okay. yang kelima ya. okay, yang keenam. yang ke 일? Masih 마스터. 그래서 틱틱 하는 거 맞는데. Oke, okay, di sini uh, 10 kali langsung semua. Bisa lah, Oke, okay, ini yang ke-10. Di sini 10 kali entahlah bisa atau enggak. Oh, no. Brother tidak dapat tadi. sudah ya gue pilo ayuklah hmm. okay. turun nah, ini nih, ini udah pasti nih ada robot udah pasti SSR mari kita lihat brother Oke, herbi itu. Men, apakah ini lihat ya, sekarang updatean sekarang enggak harus di depan. 안녕하세요, please, 저는 프리덤 Please, come on. Come on. 셨나요? 어두브데벌데벌 무적. 아직 Masih belum 기대 ya? Masih belum, ya? Berapa, nih? Okay. Masih belum wah well <and Iriralf> <inglés> wow, kapan cuy masih belum lah eh ini beneran dapat ssr atau enggak wah <tops> uhm <tops> beneran dapat mantep beneran dapat oke okay, kita lanjut lagi buat ini replacer queen kita ini replacer boba ini oke okay, semoga saja bisa membawa pulang ya. yuklah bro gua tadi ada urusan bentar di luar jadi setelah balik setelah pulang dari sana baru gua lanjut record oke okay, masih belum <Sing> ini lagunya enak dong sangat santai sangat kalem udah 11 ini 12 masih belum muncul 12 itu 12 masih belum muncul ini harusnya kayak apa ini, Mbak. Ayo, Mbak. Rui, rui, rui. Rui, rui. Rui, rui langsung ke dua, enggak cek cek saja masih belum bisa sekali masih satu masih belum. Masih belum saudara-saudara kita sampaikan 200 kali ya. baru kita multi ya ngasih bun. ini bau-bau wano -wan. memang ibarri aman meh setelah pesudah kandit beneran agak dikasih klasik udah udah beberapa lama mainnya udah berapa minggu mainnya dia itu agak dikasih klasik klasik Nah, oke okay, di sini kita langsung gas 10 kali ya. Eh. Ya, semoga sajalah coy coy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, bro. siap cep bro. Apakah Astagfirullah. Masih belum muncul. Anjing. Klodia <tuh> 강순 강순 강순 강순 강순 itu saja dari video kali ini jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya terus berkembang dan selalu menemani kalian oke okay? dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya supaya ada terus video dari kita semua ya oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya bye bye